Hello so guys, welcome to Mr. Matt Channel Dan untuk video kali ini kita akan reaction mengenai beberapa isu yang berlaku sekitar uh, negara kita Sebelum itu, mari kita uh, subscribe, tekan notifikasi button dan share video ini Agar semua orang dapat melihat uh, apakah yang kita sajikan untuk update pada kali ini Dan tanpa membuang masa kita... Uh, react ya, kita react satu isu berkenaan dengan uh, penghinaan agama Islam dan beberapa agama lain yang berlaku sepanjang uh, bulan ini yang pada Melayu Islam babi ni Nabi Muhammad kau tu ha, sebenarnya kambing babi Allah kau tu babi Islam kau tu celah kesial sekarang aku nak kau antara yang aku dulu Kecoh di media sosial apabila seorang lelaki mengeluarkan penyataan berbau penghinaan terhadap agama Islam sehingga menimbulkan kemarahan ramai. Individu tersebut yang dikenali sebagai Muzil Juling akhirnya membawa padah apabila dirinya dibelasah oleh sekumpulan individu yang dikatakan berang dengan perbuatannya itu. Hmm, selesai. Dah kena darah ba. Jangan buat main agama. Agama jangan buat main. Kau apa? Siapa dekat rumah kau? Orang atau siapa dekat rumah kau? Ditanya. Wei. Orang apa? Agama apa? Lepas kena belasah hey. begitu Izlam so nah, dia kan, kan, tu. Tengok post lagi di YouTube. Dah tunggu Nah. Tu benar. So lagi. Okey. Aku faham. sebenarnya aku nak tuduh Izlam dia aku Jadi tak patutnya aku nyentuh. Ai se. Kau tak buat so, keluar jangan ada buat gini dia eh. Kau kagak lalu. Titik settle, eh? settle. Senang saya rasa cakap settle begitu. Saya ada video dia penuh, uh, tapi saya kena apa? Saya kena apa ni? Uh, Editlah, uh, mana dapat yang boleh masuk dalam channel ni, Saya takut nanti ada violation lah, nanti takut kena strike. Tapi apa? Uh, kita teruskan ya. Salam sejahtera, so, apa kabar? Kehidupan Islam dan sembuh ya semua geng-geng uh, yang hmm ber NGO. Oh, ber slogan begini lah cerita dia. Ya. Aku nak kau orang try aku sebab aku memang rela mati dengan orang. Aku nak tanya kepada Melayu Islam babi ni. Nabi Muhammad kau tu ah sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak kau orang try aku dulu. Bye bye. Islam bodoh. Aku motor saudara pun.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 Kau dengar? Haa, rincangkan kau, rincangkan Sampai ada orang rumah kau, aku tanya Wey! Kau orang apa? Agama apa? Wey! Kau siapa? Kenapa cakap macam tu? Kau pun ucap Kau pun ucap, Syam Tapi kenapa kau buat benda-benda ni? Kau tahu tak? guys, okay, salam so just do so apa kabar? Apa persen tambah meh. Pemlek aku tengok dah teruk kena ni. Teruk kena. So aku tak salahkan nak naik vehicle ke semua. Ya. Okay? Aku faham. Sebenarnya aku nak tuju. Dan selain mungkin aku salah buat. Jadi, tugas patutnya aku buat window. So, kalau agak luar tu jangan ada yang buat punya lagi eh. Kalau enggak lu. Setelah. Eh. Uh, selepas tapi sebelum ni ya sebelum dia ni ada lagi satu apa ni yang famous sekarang ni yang comedy comedian pantah. Ah ni ni dia punya ini dia punya clip. Nah. Hai. Sorry ah ya, dia punya visual dia ada masalah. Sebab saya di situ Aduh Kau ditanggila Islam ah. Mengaku hafal Al-Quran Buka tudung ah. Baju depan penonton ah. Aduh Ia kan video asal Nak tengok tu Adik Okay lah. Kamu semua pun uh, apa pastinya sudah nampak video tu. Dan pastinya ramai yang pihak-pihak uh, kita yang uh, tidak berpuas hati, bukan lagi tidak berpuas hati, ada yang sampai datang pergi rumah orang tu dan mengambil tindakan sendiri. Kita tidak boleh salahkan juga mereka yang datang tu uh, sebab uh, semua ni berpunca daripada orang yang uh, cuba untuk menanam rasa benci, rasa apa nih penghinaan, ya penghinaan terhadap uh, agama dan kepercayaan orang lain, uh, berdasarkan daripada tutur kata, perbuatan, eh, ini bukan saja berlaku di apa nih, bukan saja berlaku dalam agama Islam kita sendiri, tetapi turut berlaku dengan kepercayaan dan agama orang lain, ya kita juga mendengar ada juga Uh, satu insiden yang berlaku di Keningau uh, kalau tidak, saya tidak silap aku, saya tidak tahu apa puncak dia tapi itu uh, patung salib kah? patung salib di dirosakkan dan uh, ini adalah perbuatan yang tidak bertamadun ya? dan kita harap semua yang menonton ini menjaga tata susila dan juga menjaga Uh, Sensitiviti, uh, jangan kita kacau agama orang lain. Ha? Jangan kita apa membentuk apa yang kita coba menghina agama orang lain, kepercayaan orang lain. Kita sebenarnya tidak boleh menghina dan mencerca agama dan kepercayaan orang lain. Yang kita kena kekalkan, uh, kekalkan kita punya. Uh, toleransi terutama di Malaysia ya kita tidak mau seperti yang berlaku di India ya uh, seperti yang berlaku di China dan negara-negara maju yang lain seperti Amerika Serikat pun berlaku begitu ya uh, sangat resis dan juga apa ekstremisme berlaku di uh, di negara-negara tersebut kita tidak mau berlaku di, di sini dan saya harap semua yang menonton ini untuk uh, menjaga ya menjaga Uh, toleransi tersebut uh, terutama sekali kepada masyarakat kita lah, okay? Baik, uh, sekian saja, itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini dan uh, jangan lupa ya guys, jangan lupa untuk uh, subscribe saya di Mister Mac Channel, tekan notifikasi button dan saya mungkin akan buat live, uh, mungkin akan buat shorts tidak lama lagi dan kamu Please, please tolong uh, tekan itu notifikasi button dan kamu sentiasalah uh, tengok kamu punya notification di telefon kamu. Ya, kalau ada nama saya keluar tu, ah uh, kamu klik lah saya punya video ya. Uh, itu fungsinya. Okey, itu saja saya mau sampaikan kali ini. Uh, kita jumpa di update yang akan datang. Peace out.